Bidang miring sekaligus Energi kinetik rotasi Yang jadi Persoalannya itu Adalah bilangannya Oke, Misalnya gitulah Ini menggelinding Karena yang menggelinding ini Hanya yang bentuknya seperti eh, Lingkaran atau yang penampangnya lingkaran ada tiga tuh yang kita gunakan cincin apalagi yang bentuknya penampangnya melingkar cincin ya siapa siapa yang mau jawab jangan malu malu jangan kayak di kelas bebas roda kan berongga roda roda berongga itu lebih enaknya itu roda eh bola. bola bola berang bola ya kulit bola. bola aja kulit bola itu enak kulit bola sama satu lagi bola bola apa pejal pejal kalau cincin sama roda ini momen inersianya sama setengah mr kuadrat nah kalau kulit bola itu Siapa yang tahu momen inersianya berapa? 2 per Yuk, jangan malu-malu. MR kuadrat juga belakangnya. 2 Dua per 2/3, Dua per Pak. 2/3. Kalau bola pejal? 2/5. 2/5. Jalan. 2 per 5 MR kuadrat lah nah eh, yang ditanya itu adalah percepatan yang dari F per M Jadi ya, depannya ini ada K nya. siapa yang masih ingat F sama dengan MA di depannya ini apa rumusnya yang dari video sebelumnya kalian lihat yang saya garis bawahi itu, isinya apa? Siapa yang tahu? Ngomong ya, open mic. Yo, Jepri, Cesa, Juvita, apa bunyinya? Rumusnya, gongga, pas, Lolo. Nah, nah, nah, nah. oh masih nyala suara saya kedengaran kah oh. cek satu suara saya kedengaran atau gimana kedengaran pak cek satu Oke. yuk dijawab Yo, ini sudah dapat belum videonya atau sudah lihat untuk menghitung gaya pada benda yang menggelinding yang satu tambah K nah itu kurang MA ya itu betul satu tambah K K ini yang mana K itu adalah yang pecahan ini yang saya lingkar itu itu nilai K masing-masing Berarti untuk cincin nilai K-nya adalah Setengah Untuk kulit bola nilai K-nya adalah 2 per 3 Untuk bola pejal nilai K-nya 2 per 5 Kita susun rumusnya dulu Nah sekarang Gaya untuk cincin jadi berapa? Cincin atau roda F-nya sama dengan Setengah Ditambah 1 MA, setengah tambah satu, jadi berapa? Ayo, siapa yang tidak tahu? Yang tidak tahu pasti diam. Setengah tambah satu, Pirai piro. Kalau saya terlalu cepat, ngomong aja. Berapa nih, setengah tambah satu? Satu setengah pecahan campurannya jadi berapa juta? 2/3, Pak. Terbalik, 3/2 dulu. I, iya, kebalik. Nah, 3/2. 3/2 dulu. Kalau ditanya percepatannya baru menjadi 2F/3 M itu. Sekarang kalau kulit bola F-nya sama dengan berapa? Kalau kulit bolaan 2/3 1 MA jadi berapa? Ini samakan dulu penyebutnya ini 3/3. 5/3, Pak. Nah, 5/3 MA. Berarti A-nya adalah adalah A-nya dibalik 3F per per yuk, jangan malu-malu. 5M. 5M. Yo, yang terakhir 2/5. F-nya sama dengan 2/5 1 jadi berapa? Jeffrey bisa hitunglah 2/5 1, Jap. Atau Cesar, 2/5 1. 7/5, Pak. 7/5. Berarti A-nya jadi berapa? A. 5F per 7M. Okay. F hmm. ini uh, bulan lahir, misalnya. M-nya tahun lahir, misalnya. Lah. Lahirnya di bulan 5 tahunnya uh, 2003. Berarti untuk bola, pejal... A sama dengan 5 x 5 per 7 x 2003. Satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, itu contohnya uh, dari soal yang kemarin di Google Classroom itu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Juwita. Jadi masing-masing punya bentuk seperti itu. Penambahannya. K plus 1 atau 1 K? Ada? Jeffrey kalau bingung? Ini rumus umumnya nih. K 1. Jelek sekali. Nah. Jadi yang bisa menonton video rekaman ini hanya kalian berempat. Dan saya. Jadi tidak umum. Jadi kalau yang tidak ikut kelas khusus seperti ini, tidak akan melihat penjelasan yang kalian pelajari hari ini. Karena itu jangan mudah berbagi dengan orang lain lah. Ada pertanyaan? Suara saya jelas, Kak? Halo? Suara saya kecil, Kak? Jelas, Pak. Ya. Saya curiga nih kalau diam-diam tiba-tiba apa, ditinggal boker kah atau tinggal tidur? Ya, di mana nih yang belum jelas? Alen? Atau Sudah juga? jelas, Pak. Ya. Jeffrey? Di mana? Jelas tidak, Pak. Jelas tidak? Jelas juga, jelas tidak? Jelas tidak, Pak. Oh, jelas, jelas, ya. Tessa? Eh, Pak. Jelas, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan atau sudah pas? Skip. Skip? Skip kah? Lewati kah? Gak usah dicatat screenshot ya. Atau memang kalau mau dicatat saya tunggu ya Gimana? Kita lanjut kah? Terus? Lanjut ya pak. Oke, yang ini sudah dilihat. Habis? polanya Oke. Nah, sekarang pada bidang miring. Jadi kalau menggelinding pada bidang miring, berarti bendanya itu mempunyai, ntar, ini gambarnya jelek. Bendanya ini akan berada pada kemiringan tertentu. Jadi ada sudutnya sebesar alfa. Alfa itu dinamakan dengan sudut kemiringan Nah, jadi ada gaya yang membuat benda ini nanti akan menggelinding, sebenarnya menggelinding ini apalah menggelinding ini nama lain dari berpindah sekaligus berputar atau berpindah sambil berputar jadi dia bergeser sambil memutar menuju ke titik terendah ini Yang menyebabkan bendanya itu jatuh adalah gaya tarik gravitasi sebesar Mg sin alfa. Nah, jadi dari gaya tadi F sama dengan K plus 1 Ma, F-nya ini bisa kita ganti dengan Mg sin alfa. Siapa yang ada di kiri dan yang ada di kanan? Coba perhatikan baik-baik. Yang ada di ruas kiri ini dengan yang ada di ruas kanan. Siapa yang punya kemiripan hurufnya? Siapa yang sudah lihat? M apa? M saja. Nah, jadi M-nya. Kita coret. Berarti yang tersisa sekarang siapa? Yang tersisa adalah K plus 1A sama dengan G sin alfa. Jadi kalau kita mau menghitung A menjadi G sin alfa dibagi, dibagi K plus... K Iya, K tambah satu. Kalau cincin tadi K-nya berapa setengah. Kalau kulit bola tadi K-nya berapa? Atau bola berongga tadi K konstantanya berapa Bapak Ibu sekalian? 2/3. Ini 2/3. Yang ini Yuk, cepat-cepatan. 2/5. 2/5. Nah, sekarang kita mau menghitung kalau cincin ini menggelinding pada bidang miring. Berarti percepatannya adalah G sin alfa dibagi K-nya setengah ditambah satu. G-nya jangan diisi dulu, karena G ini nilai tetapan. Nilai dari percepatan gravitasi. Boleh pakai angka berapa, Pak, untuk percepatan gravitasi bumi? Kalau dia bulat, ya 10, 10, kalau dia ada komanya 9,8 Jadi lebih baik sesuai dengan data yang diketahui aja Sesuai dengan data pada soal Jangan menghayal sendiri Oke Setengah ditambah satu tadi berapa juta 3 per 2 pak Nah kalau seperti ini Bagus nggak tulisannya harus dibuat pecahan bersusun kan? Menjadi berapa? satu dibagi 3 per 2 G sin alfa. Maka dia berubah nama menjadi. Ayo. Siapa? Cesa, Allen, Jeffrey, Juhita lagi. Jadi ah, ya? G sin alfa dikali 2 per 3. Ya, 2 per 3 nya di depan dulu. Baru G sin alfa. Nah, ada kemiripan kalau? Dengan yang bentuk. Ini tadi 2/3 F per M ada kemiripan? Sudah lihat di screen -nya? Nih, dengan ini. Saya tunjukkan. Ada kemiripan? Ada? Ada ada sudah lihat kemiripannya? Cincin ini di depan atau roda nah, kalau Anda sudah melihat kemiripannya, dia hanya berbeda apa di belakangnya ya F per M sama dengan siapa di bagian ini G sin alfa nah tidak salah kalau tadi saya menulis bahwa Yang menyebabkan benda ini menggelinding adalah Mg sin Alfa Yang menyebabkan benda itu bisa jatuh sepanjang Bidang miring Nah dengan demikian Berarti kalau kulit bola A nya akan berubah rumusnya menjadi apa? Kalau kulit bola tadi kita sudah lihat kemiripannya 3/5 gesin Alfa nah bagus bagus ju eh1 ju tuh juta Pak nah, ya kalau kulit bola ini kalau bola pejal sekarang juta 5/7 oh, iya. mantap sudah. Mihai, sudah. bisa sudah. Nah, sekarang kita sudah punya dua perbandingan kalau pada bidang datar kemudian pada bidang miring untuk cincin a-nya ini adalah 2f per 3m berarti di sininya menjadi 2/3 g sin alfa kalau kulit bola A sama dengan 3F per 5M. Berarti A-nya di sini sama dengan 3 per 5. Ayo, lanjutkan. G sin alpha. Bagus. Kalau untuk bola pejal, A-nya sama dengan? Ayo. 5 per 7. 5F per 7M menjadi 5 per 7 G apa ya sip nah, itu dia bidang datar, bidang miring apa kerja benda ketiga-tiga benda ini kerjanya adalah menggelinding melakukan translasi sambil rotasi Jeffrey, cek. Gimana? Ada pertanyaan? Gak ada, Pak. nggak ada? Sampai Gak. situ bisa mengikuti? Oke. Selanjutnya. Energi kinetik rotasi. Ngomong-ngomong, kalian berempatnya ada yang mau sholat, kah? ada Dua, ada ada yang mau sholat jepri mau sholat jepri, bukan, Pak. Oh ya Oke. energi kinetik rotasi dirumuskan sebagai setengah I Omega kuadrat ya kita ingat dulu I ini siapa I I, I adalah siapa siapa guys i itu sebutan untuk siapa momen inersia momen inersia nah momen inersia ini kalau kita bongkar dia itu sebenarnya adalah k mr kuadrat jadi k nya ini konstanta yang nilainya tadi setengah Konstanta momen inersia. Ada yang nilainya setengah, ada yang nilainya 2 per 3, ada yang nilainya 2 per 5. Kapan konstantanya setengah? Untuk benda apa itu? Momen inersia yang konstantanya setengah. Siapa masih ingat? Konstanta yang nilainya setengah untuk benda. Yuk. Untuk cincin, Pak. Cincin. Nama lain cincin? Nama lain cincin Cakram adalah? Cakram dan roda. Cakram dan roda. Kalau kulit bola, kanya berapa? Kalau kulit bola atau bola berongga, konstantannya berapa? 2 3. 2 3. Nah... <tuh> Omega itu kecepatan sudut Kalau omega dikali R Ini sebenarnya simbol untuk kecepatan tangensial Jadi V itu kecepatan tangensial Atau kecepatan yang ada di bagian tepi roda Berarti kalau omega kuadrat dikali R kuadrat Nilainya adalah V V siapa? V kuadrat Omega kuadrat R kuadrat Maka V nya di sini juga akan Menjadi Kuadrat Nah sehingga persamaan yang Ditulis di atas EK sama dengan Setengah I omega kuadrat Itu sewaktu-waktu Bisa berubah menjadi Setengah K M V Kuadrat Lalu K ini siapa? tidak lain dan tidak bukan adalah momen inersia tadi itu nah sehingga untuk cincin nanti energi kinetiknya akan berubah-ubah rumusnya cincin eka rotasinya adalah setengah dikali setengah mv kuadrat setengah kali setengah jadi berapa bapak ibu sekalian diam-diam aja orangnya tuh jangan-jangan mau sholat nih setengah kali setengah berapa 1/4 nah 1 per kalau kulit bola k-nya tadi berapa di sini jo vita bisa diulang lagi Pak kalau kulit bola K yang di sininya berapa nih? 2/3. Nah, 2/3. 1/2 2/3 jadi berapa, Wi? 2/6. 2/6 diperkecil 1/3. Nah, 1/3. Kalau bola pejal setengah dikali konstantanya konstanta inersia dari bola 2 pejal per 5. ya 2 per lima ini kan dua kali dua ini bisa dicoret nih berarti yang sisanya adalah seper lima wes cincin seperempat kulit bola Sepertiga bola pejal seperti lima, kalau setengah itu desimalnya berapa? Lah, nol lima kan. Kalau sepertiga desimalnya nol tiga tiga. Kalau seperempat nol dua lima, kalau seperlima nol dua. Makin lama ini makin kecil. Berarti benda yang bergerak lebih cepat kalau menggelinding, apakah yang bergeser, atau cincin, atau kulit, eh ini kulit bola nih, ini bola berongga, ini cincin, di sini bola pejal. mana yang paling cepat untuk bergerak rotasi kalau melihat dari angka-angka ini yang idealnya itu 0,5 yang mendekati 0,5 mana? bola berongga jadi bola berongga ini dibandingkan dengan cincin nanti dalam percobaan mana yang lebih cepat sampai di bawah nah itu yang akan menjumlahkan energi kinetik totalnya ada percobaan dalam menggelinding Apakah kaleng yang bentuknya silinder Bola pejal atau kulit bola sehingga ada yang namanya energi total Energi kinetik ditambah energi kinetik rotasi Setengah mv kuadrat ditambah setengah kmv kuadrat Yang sama-sama setengah Berarti energi totalnya adalah K plus 1 setengah mv kuadrat. Atau bisa ditulis K plus 1 per 2 mv kuadrat. Ini energi total untuk benda yang menggelinding. Energi gabungan. Ada energi kinetik. Translasi, dan ada energi kinetik rotasinya. K seperti tadi, ada yang sepertiga, eh salah, ada yang setengah, ada yang dua per tiga, dan ada yang dua per lima. Oke okay, sampai situ dulu. Kalau ada yang mau ditanya atau masih mencatat atau screenshot screenshot aja lah. Nanti videonya bisa diulang ulang. Kalau ada yang mau dibahas ada yang dikomentari mungkin suara saya putus putus atau saya bicara terlalu cepat namanya juga uji coba. Pak untuk tugas yang kemarin tuh M-nya pakai tahun nggak pak? Yang lebih kecil itu adalah bulan kalau dibandingkan dengan tanggal lahir Bulan lahir itu kan antara 1 sampai 12 Kalau tanggal itu kan ada yang 1 sampai 31 Kalau ternyata tanggal lahirnya itu lebih kecil Atau sama dengan Kalau lebih kecil dari bulan lahir nggak masalah Tapi kalau ternyata tanggal lahirnya itu lebih besar dari bulan lahir Bukan, F itu F ini bulan lahir. M itu tanggal lahir. Nah, mana yang lebih besar? Itu yang kalian isi. Gimana, Cez? Penjelasan saya oh, memingungkan. Ya, mana yang lebih besar? Tanggal lahir atau bulan lahir? Kalau dua-duanya ternyata bulan lahirnya lebih kecil daripada tanggal lahir, benar. Kalau ternyata tanggal lahirnya lebih kecil dari bulan lahir, nah gantilah bulan lahir dengan tahun lahirnya. Enggak, Pak. Atau kalian terpana melihat yang saya jelaskan? Boleh lihat yang di menggelinding bidang miring, Pak. No. Mau gitu. nyatat lagi. Oh, kalian mencatat. Kalian mencatat tetap oh, saya. Lebih enak dicatat gitu, Pak. Daripada screenshot. Kenapa kalau screenshot? Biar ]nya... lebih enak pas ngerjain tinggal buka-buka buku -buka aja. Oh gitu ya ya bagus juga. Jepri dan Juwita ini jangan-jangan jodoh nih sama-sama diam. <laughs> hadir, pak. Iya ya, tahu aja ya, hadir tapi suaranya berendam di dalam baskom gitu. Atau masih menulis? Atau sambil menulis juga sama seperti Allen? Sambil nulis pak. Oh ya Menulisnya di kertas atau di batu? di kertas kalau kalau pas sambil diukir dipahat gitu menjadi monumen ya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nih konstanta yang inilah jangan sampai tidak ingat tiga ini aja benda nya kalau yang ditanyakan dalam hal menggelinding bola pejal kulit bola dan lain-lain Jangan bersusun. Apakah mata kalian silau melihat background dari whiteboard ini? Apa? Ada gangguan penglihatan kalau latar belakang ini saya ubah ubah? Ya, Pas. Enak aja melihatnya, membacanya enak aja. Ya. Enak. Kalau yang lain bagaimana? Ada? Ada gangguan nggak membaca latar belakangnya kayak gini? Si Cesa ada gangguan membaca? Enggak Pak enggak Jadi pak uh, M itu harus lebih besar daripada F Ya M harus lebih besar daripada F Untuk tugasnya lah Kalau untuk soal belum tentu Ada lagi yang lain belum saya tutup Edit dulu videonya Nanti saya kirim ke email masing-masing Atau yang boleh menonton itu Yang memang diundang Yang punya email Jeffrey belum kirim email di kolom chat Alan masih mencatat kalian ya selesai pak Nah, nanti supaya tidak banyak makan kuota dan yang lain-lain bisa dilihat, bisa diulang di video lagi lah, video khusus kalian. Saya nggak ngasih soal masih ini, masih memberikan penjelasan dulu di bagian-bagian yang penting. Kalau sudah, saya stop screen sharing biar